My kawan EP Channel Seperti biasa sebelum kalian nonton video ini Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi loncengnya Ini ada 7 ciri-ciri wanita jatuh cinta sama kamu Yang perlu kamu ketahui sebelum terlambat ya Ciri-ciri wanita jatuh cinta sama kamu Salah satunya bisa dilihat dari sikapnya Namun perasaan jatuh cinta berbeda untuk semua orang Tiap orang memiliki cara masing-masing dalam mengekspresikan perasaannya Sebenarnya kamu bisa melihat beberapa tanda seseorang sedang jatuh cinta. Banyak orang yang berkata bahwa memahami seorang wanita merupakan pelajaran paling sulit di dunia melebihi pelajaran manapun. Tapi pada saat wanita jatuh cinta ternyata mereka memberikan kode-kode jelas kepada pria yang nyatanya tidak begitu sulit dipahami. Ciri-ciri wanita jatuh cinta sama kamu perlu kamu perhatikan. Kepekaan seorang laki-laki dituntut dalam hal ini agar bisa memahami ciri-ciri atau kode yang diperlihatkan oleh wanita. Jika kedua belah pihak tidak sama-sama peka, nantinya tentu akan berdampak pada kamu. Tidak bisa bersama. Yang pertama, terus menatap dan curi pandang. Terus menatap dan curi pandang merupakan salah satu ciri-ciri wanita jatuh cinta sama kamu. Wanita akan terus-menerus dengan sengaja menatap dan memerhatikan lawan Jenisnya dengan jangka waktu yang lebih lama dibandingkan ketika dia menatap teman yang lainnya Meskipun begitu mereka akan tetap merasa malu dan segera membuang muka pada saat dilihat balik oleh pria Hal ini tentunya bisa diperhatikan dengan jelas Pernah nggak kamu memergoki seorang cewek yang lagi memandangi kamu? Kamu patut curiga kalau dia sering curi-curi pandang ke kamu Karena bisa jadi dia lagi naksir sama kamu Soalnya lewat cara pandang itulah para cewek mengungkapkan perasaannya Yang kedua adalah dari cara berpakaian dan berdandan Dari cara berpakaian dan berdandan Ciri-ciri wanita jatuh cinta sama kamu salah satunya bisa dilihat dari cara berpakaian Seorang wanita yang menyukai pria biasanya merias diri lebih lama Karena mereka ingin terlihat sempurna di depan pria yang mereka suka Selain itu Wanita juga akan berusaha untuk terus terlihat rapi di mana mereka akan sering membutuhkan rambut atau aksesoris yang sedang mereka gunakan Dan reflektor tersebut merupakan tanda awal seorang wanita yang berusaha mencari perhatian kepada lawan jenisnya Dan yang ketiga adalah selalu tersenyum Selanjutnya ciri-ciri wanita jatuh cinta sama kamu adalah selalu menunjukkan senyumnya Saat bertemu atau sedang dekat dengan pria yang disukainya, wanita akan selalu tersenyum Tanda tersebut merupakan efek alami seorang wanita yang ingin menunjukkan rasa bahagianya saat pria yang disukainya ada bersamanya. Keempat adalah ilustrasi malu. Ciri-ciri wanita jatuh cinta sama kamu selanjutnya adalah sering salah tingkah. Pada umumnya, hampir semua orang merasa gugup bila dekat-dekat dengan orang yang disukainya. Begitu pula dengan wanita. Jika dia sedang menyukai kamu secara diam-diam, dia bisa sering salah tingkah bila sedang di dekat kamu yang dia sukai. Seperti salah ketika berbicara, selalu mainin rambut, dan sebagainya. Kamu juga bisa melihat tanda jika seorang wanita suka sama kamu itu dari cara berbicaranya. Wanita jika berbicara dengan orang yang dia suka biasanya ketika berbicara dia lebih merasa senang, dan ada bicaranya pun lebih nyaring, serta dia dengan cepat merespon semua pembicaraan kamu. Yang kelima perlakuan berbeda dan lebih perhatian. Ciri-ciri wanita jatuh cinta sama kamu berikutnya adalah mendapatkan perlakuan berbeda Bila seorang wanita memperlakukan seorang pria berbeda dengan caranya memperlakukan orang lain Seperti lebih perhatian dan lain-lain Itu merupakan tanda yang sangat jelas kalau wanita tersebut tertarik dengan pria itu Wanita tersebut akan selalu menaruh perhatian lebih untuk mempelajari lawan jenisnya Supaya bisa nyaman dengan dirinya Percaya atau enggak, ciri-ciri wanita jatuh cinta sama kamu itu adalah dia pasti akan rajin memperhatikan hal-hal kecil tentang kamu. Misalnya baju yang kamu pakai hingga gaya rambut yang kamu pilih. Jadi, kalau ada wanita yang bilang, eh, rambut kamu lebih bagus. Kayak gini tahu bisa jadi dia naksir sama kamu. Yang keenam, suka menghabiskan waktu denganmu. Ciri-ciri wanita jatuh cinta sama kamu selanjutnya adalah dia suka menghabiskan waktu bersamamu. Dia tidak pernah bisa jauh darimu. Dia ingin menghabiskan seluruh waktu luangnya denganmu, namun pada saat yang sama ia tidak ingin kamu bosan dengannya. Jadi ketika kamu membutuhkan ruang, dia dengan senang hati akan memberikannya kepadamu. Ia juga berusaha memahami hal-hal yang kamu minati. Sebuah penelitian membuktikan bahwa orang yang sebelumnya tidak jatuh cinta memiliki sifat dan minat yang berbeda. Misalnya, jika dia tidak suka olahraga tetapi masih mau menemanimu ke gym denganmu, itu akan memiliki efek positif pada kepribadiannya dan menjadi indikasi bahwa dia memiliki perasaan yang sangat kuat terhadapmu. Dan yang terakhir selalu membicarakan tentangmu. Dia tidak akan bisa berhenti berbicara tentang kamu. Dalam setiap percakapan yang ia lakukan dengan teman-temannya, ia akan menyebutmu. Ia akan membicarakan apapun tentangmu di hadapan teman-temannya. Bahkan jika dia jatuh cinta denganmu, ya dapat menarik diri jika salah satu temannya tidak terlalu tertarik padamu. Dia tidak akan memiliki masalah dengan memberitahu dunia betapa luar biasanya dirimu. Seorang pria yang sedang jatuh cinta kemungkinan akan memikirkan Anda sepanjang waktu. Dan segera, pikiran-pikiran itu akan berubah dengan mengatakannya pada semua orang. Dia akan membual kepada teman-temannya tentang seberapa pintar dirimu dan tentang pengetahuanmu. Nah itulah sedikit informasi yang bisa aku berikan Semoga dapat memberikan informasi kepada kawan EP semuanya Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like, share, dan subscribe